Selamat datang di channel Talenta Studio, nikmati video kami. Jangan lupa subscribe Talenta Studio untuk menikmati tayangan video kami selanjutnya dan silahkan komen dan like video kami. Terima kasih.